Harapmu lebih. Kamu sulit, senyumanmu tak pasti tersimpan misteri sendiri di sini. Hati. Mengejarmu yang tak pasti Salahkah aku yang lemah ini Mencintaimu terus dari hati ini menemanimu tulus dan berbagi sendiri di sini. yang tak pasti kemari kau bisikan kemari kau lanjutkan aku yang memai ini baterai